menikmati sangat luar biasa Ibu Siti Rohani Bapak atau Ibu Guru, kita sudah ada yang menikah Yang dicari Bapak Narso Oke, uh, Lanjut untuk... Uh, acara keempat? Acara keempat yaitu... tahlil. Uh, untuk mengenang... Uh, Ibu, bapak, atau ibu guru kita yang sudah mendahulikan kita Teman-teman kita, kita, kita juga dan ada yang memenuhi pasangan hidupnya Betul uh, Jadi uh, untuk apa pak? Oh ibu guru Hah? Oh iya? Mau gue? Nyawal lu? Oh Jadi nanti tahlil akan dipimpin oleh uh, guru kita Bapak Naso Uh, mohon untuk kesediaannya untuk memintah pada ya. sore hari ini untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita teman-teman kita maupun uh, istri pasangan. atau pasangan, pasangan. Itu, ya. uh. Uh. Uh. Uh, dalam hari ini kita juga belum tahu bapak atau ibu guru kita sudah ada yang menikah siapakah kan Mungkin dari rekan-rekan kita, ada yang belum tahu siapa yang sudah meninggal Kayak gitu loh Om. Oh iya betul uh, Jadi Siapa ya? Uh, mungkin dari Ibu, apa kalau harus tadi? Ibu Siti enggak dari.. rekan guru dari Ibu guru, Ibu Bapak guru kita kan sudah ada yang meninggal. Ibu Siti Rohani, gih, iya, iya, gih, gemuk, gini. iya, iya, pak iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Indonesia iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, berarti baru satu yang meninggal iya, pak iya, oh gini. Bu Indi, oh iya dulu pernah ini dulu pernah ya ini dulu pernah salah ini dulu pernah dia, ini dulu pernah dia, ini ini dulu pernah dia, ini kok Udah lama ini saudara dia, ini ini kan ya, ya, ya, tahun, ya lalu, Iya, ini dulu tahun dia, ini dulu pernah kita ini dulu pernah dia, ini kita pernah dia, ini kita pernah dia, ini dulu ini Asepah, uh, uh, uh, itu sudah tiga tahun lebih kayaknya ya Meninggalkan iya. kita. Eh, uh, baru, baru kemarin juga ada sahabat kita, iya, uh, uh, Kalau nggak salah, salah, Massono, mufid, Massono, Mufid uh, uh. dan Marsono ya uh. kalau mufid, kalau nggak salah Hamim ada? Hamim, Hamim. sudah meninggal, Sudah lama, tinggal meninggal, -in. oh, juga meninggal, tinggal meninggal, tinggal meninggal, tinggal meninggal, tinggal meninggal, Hai, yeah. yeah. yeah. itu dari kelas 3. Anu A dulu, kayaknya. Ah, yeah. Oh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Iya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh istrinya sahabat belum di ya cuma kan sekarang dapat lebih baru oh ya enggak, ya aku kita kita berdua saja oh iya. Om sak Kimun istri sahabat belum ditulis terus suaminya Ani Rofah eh Ani Farhatun ya oh dia meninggal ya Farhatun waduh lumayan ya lumayan banyak sudah sahabat kibun? Ya Loh banget, kalau mampu silahkan Sekuruh nggak apa-apa mampu. Apa ya? Terakhir tadi ya, uh, Siti... Sama? Hatun Anifar Hatun. Hatun Suami dari Anifar Hatun Sudah? Sudah Suami dari dia ada nggak sih? Suami dia Aduh, jangan begitu uh, lah <laughs> <itu. laughs> okay. Mungkin langsung dipersilkan saja okay, kepada Bapak-Bapak Oke, waktu iya. uh, untuk kesediaannya dari guru kita Pak Narso Untuk memimpin untuk Waktu, uh, waktu dan tempat uh, dipersilakan Sambil duduk ya Oke, okay, oke, okay. selamat okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'udzubillahi na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillahu fala mudhillalah Ma wa mayyudhlil fala hadiyalah. rasulullah shallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatil rahimah waqala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan kullu bani adama khata'u wa khairu man at-tawwabin amakan anakku yang saya banggakan Alumnus tahun 1995 yang saya banggakan pertama-tama marilah Senantiasa kita memanjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang, yang telah mempertemukan kita semuanya di hari Lebaran ini hari yang kedua. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan mafir dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kalian sudah fitrah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, anak adakatiz yang uh, yang intinya adalah asyamu amalan ibadah puasa masih bergantung antara langit dan bumi tepusannya itu adalah dengan membayar zakat fitrah maka itu insyaallah kita sudah fitrah di hadapan Allah dan hari ini juga fitrah kepada sesama manusia. Salawat serta salam kami limpahkan kepada baginda kusti Rasulullah Muhammad Alaihi Salam yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya ilahi yawmiyakiyamah Ya perlu saya sampaikan yaitu Ibu Guru Bintang kalau buruh Rohani itu ya kurang lebih sudah 6 tahun atau 7 tahunan meninggal Terus Bu ini Yattu Rohmah itu kurang lebih baru 6 bulanan Karena saya juga ikut nunggu sampai malam Uh, karena dia itu ya semuanya itu sakit. Uh, apa uh, sakit ya kalau perhati rumah itu sakitnya Pak tapi operas apa operasi nggak mau jadi uh, ya didoakan supaya sehat tapi ya memang Allah sudah menghendaki lain yang kedua ibu Rohani rumahnya itu adalah karang klesem yang dulu itu kalau nggak salah mengajar bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa apa bahasa Jawa bawa bahasa Jawa Pak, Marlo, ya? Oke, Pak Marno ya, iya Pak Marno ya, Oke. Pak Marno sekarang masih kayaknya masih di SMP 1 mengganti, kayaknya angkatan uh, kalian semuanya. Pendidik yang sudah mendahuri itu ada dua <tuh> Yang pertama Bu, Ibu Siti Rohani Orto. Yang kedua Indi Alinur Guru Agama, Yaitu istri daripada Bapak Toha Rawalu Gajungan <tuh> Nah itu, marilah kita bersama-sama Memohon kepada Allah Subhanahu SWT Kita sudah fitrah dihadapkan Allah Kewajiban kita itu adalah Birul Walidin berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada teman-teman kita karena orang yang sudah meninggal dunia itu selalu menanti selalu menanti doanya daripada rekan-rekan kita mudah-mudahan Khusnanto Oh iya Selamat datang kepada Mas Khusnanto dan pada palitiburet kebuki Ya. ya, jadi kecok... So, ayo, kenapa panasok itu baik? Ya... <tuk> itu pun yang dicari kok panasok Jadi dulu, bukan yang lain gitu ya Tapi ya suatu mantan yang luar biasa Ya, tapi... Panasok selalu di hati Selalu apa? Selalu di hati Selalu di hati, <tuk> ya Allah, Allah, berwadilah ya, tapi sebelumnya marilah kita membawa berdoa kepada Allah mendoakan kepada guru kita yang sudah meninggal dan teman-teman kita mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya mendapat penerangan dan juga diakui umat Ibnu Muhammad SAW dan salam yang ditempatkan sesuai so dengan nama keluarganya.